Hai Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping menyatakan perlawanan terhadap tekanan dan perluasan kekuatan barat terutama fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Selain itu, keduanya menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari satu China. Dua isu itu diungkap Putin dan Xi Jinping dalam pernyataan bersama kepada media seusai pertemuan di Beijing ibu kota China. Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 tamuka berlangsung secara tertutup hanya beberapa jam menjelang acara pembukaan olimpiade musim dingin 2022 ini adalah pertemuan langsung pertama mereka sejak 2019 kedua presiden itu menyoroti apa yang disebut sebagai campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain Sorotan terhadap NATO terjadi saat Rusia sedang mengumpulkan pasukan di dekat Ukraina dan Cina menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Penumpukan lebih dari 100.000 personil tentara Rusia di dekat Ukraina telah memicu kekhawatiran barat bahwa Moswa siap untuk menyerang negara tetangganya itu. Hai Moskow membantah dan mendesak Barat tidak memasukkan Ukraina dan negara bekas Uni Soviet lainnya menjadi anggota NATO. Rusia mendesak Amerika Serikat dan sekutu Barat untuk tidak menyebarkan kekuatan senjata ke Eropa Timur. Amerika Serikat dan sekutunya itu diminta menarik kembali pasukan dari beberapa negara di Eropa Timur. Tetapi tuntutan Moskow itu ditolak dengan tegas oleh kekuatan barat.